Di video kali ini, gue membahas kasus yang sedang viral, yaitu Dylan dengan Wirepad yang berdrama lagi. Siapa yang akan noda orang ini? Ya, betul. Dylan dan Wirepad. Gua dengar-dengar si Dylan ini sempat ribut dan cakar-cakaran ya dengan si Randika Dwi Putra itu. Oke, okay, gua coba lihat storynya si Dylan ya. Ya di sini Dylan bilang berantem kok cakar-cakaran, benar-benar loal. Oke okay, di tempat rame sepi, alat ala asal pas dipisahin. Nah si Vape cepat nulis kayak gini, barusan ribut sama Dylan, kayak banci main cakar-cakaran. Gue tampol sekali langsung kabur bawa hp gue. loh. Nah lu bencong. Ngetek Dela Raja. reja. Si pet bilang, sorry guys, gue bukan jugon. Gue cuma melawan, dia yang mulai memukul duluan. Tapi dia yang kabur. Memang nangis sambil ketawa. Terus dia bilang lagi kayak gini. Ya, abis dipisahkan terus lu kabur deh. Seneng kan lu dipisahin. Coba kalau nggak dipisahin. Bonyok gak cuma satu tuh ya pas lu kabur gue nyari lu buat ambil HP gue tapi nggak ketemu alasnya security-nya yang nemuin lu dan lu balikin nih karena udah kecil kalau ada waktu juga gua bisin lu nggak ngerti orang sibuk nge -push. lu enak di joki ini metengget wajib aja makanya gua harus ikut kalau mau ruang benar-benar bener slow be bebas boy season ini sih nggak usah banyak pakai banyak bacot langsung sebarin aja kata si berpetit so itu kemarin si Warpat kan gue aja ketemu gak mau alasan nge-push rank, giliran dia meet and read, di tempat rame Ivos, dia mention gua bilang mau ketemu dan gue bilang read kenapa gue Engrid doang, gue nggak mau bilang iya, tapi dia alasan sakit perut, jadi gua langsung samperin aja tadi. Dan tadi gua masuk ke kandang itu, jadi full tim itu, tetap gua samperin, gua aja ke belakang malah dia bilang santai-santai mau ngajak foto lagi, udah langsung aja. Dan dia bilang gua kabur, padahal dipisahin dan tadi dipisahin dan handphonenya jatuh, gua ambil. Kenapa gua ambil? Karena disitu ada barang bukti, dia mencemarkan nama baik gua. cuman udah gue kembaliin ke security, dan dia bilang gua ambil. Nanti yang ngepost pakai handphone siapa, jangan mau ketipu sama dia. So next, kalau misalnya mau ketemu tuh di tempat tempat yang sepi, jangan rame, gak ada yang ganggu jadinya. Bisa COD-an, cek barang dulu, tes barang, kan bisa lama tuh. kamu masih sehat, masih kurang puas ini emang kantong mata emang gede guys suka begadang salam mata panda jangan sampai kalian berantem dengan teman sendiri oke? Okay? miris gue liatnya udah gede kok kelakuan kayak bocah tulis di komentar lo tentang kasus ini oke? Okay? sekian video dari gue jangan lupa like subscribe and share dan lupa nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video dari gue selanjutnya